Sebagai balita penyelamat hati Diriku menetap karena rasa yang engkau beri Aku percaya dan tak berdaya dalam jebakan mulai lagi rasa yang telah lama sudah mati Eh Tapi ternyata semua itu terjadi lagi Aku tak tahu apa yang terjadi Dirimu memilih Aku sudah tak mau beri Tampaknya kau mulai beraksi Tapi ku sudah tak seperti yang dulu lagi Apakah kabar di kau? Janganlah pernah kembali lagi Berasa sudah buatku kacau Kau berpindah ke lain hati Apakah bagi kau? Janganlah pernah kembali lagi Berasa sudah buatku kacau Kau berpindah ke lain hati ku sudah tak mau beri tampaknya kau mulai beraksi tapi ku sudah tak seperti yang dulu lagi hey, masih di sini masih ingatkah pada waktu itu apa kau kira dia lebih tulus dariku namun kau salah dia tak seperti itu pilih jalan sendiri tak peduli hati ini baju don't care aku tak peduli Saat ku jatuh menjauh ku Mendekat tanpa rasa bersalah Kau minta ke arah kembali hubungan Rasa yang lama tersakiti Maafku sudah tak mau bersama lagi dengan kau Yang sudah main-main dengan hati percaya Lebih baik ku cari yang lain lagi oh. Sekarang kau ingin kembali Aku sudah tak mau beri Tampaknya kau mulai beraksi Tapi ku sudah tak seperti yang dulu